8 open tackle ataupun delapan poin Tentu sedik yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia Virgo yang di dimana disini digambarkan seorang Virgo bakal sukses besar serta tajam lintir di tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo mulai fokus disiplin dalam bekerja, mulai menata, meniti kembali kehidupan, serta mengontrol keuangannya, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupannya. Di sini digambarkan seorang Virgo tidak akan melihat hasilnya terlebih dahulu, namun di sini seorang Virgo fokus bekerja, yang dimana di sini di suatu waktu akan berdampak positif kepada keuangan, dan di tahun 2021 ini diprediksikan seorang Virgo bakal sukses besar serta tajil di tahun 2021.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 dan di sini menggambarkan seorang Virgo bakal sukses besar di tahun 2021 serta tajam lendir. Dikarenakan di sini seorang Virgo mulai menanata, meniti kembali kehidupan mulai disiplin di dalam bekerja dan mengontrol pengeluaran pendapatan. Yang dimana di sini akan tampak positif kepada keuangan yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat Virgo sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo fokus di dalam bekerja untuk membagikan pasangan serta keluarga Virgo sendiri untuk kartu kesimpulannya adalah justice. Secara umumnya justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sebab seorang Virgo sedang fokus dalam bekerja menata meniti kembali keadaannya serta mengontrol keuangan, yang di mana di sini seorang Virgo tidak menatap hasilnya terlebih dahulu, namun disiplin di dalam bekerja yang didukung penuh oleh pasangan orang-orang sekitar akan mengakibatkan keuangan serta Seorang Virgo akan dikategorikan seseorang yang akan sukses besar serta tajuk melintir di tahun 2021 berkat doa dan dukungan dari keluarga serta pasangan Virgo sendiri. Dan di sini seorang pasangan akan selalu mendoakan Virgo untuk mendapatkan keuangan serta finansial yang lebih bagus lagi. Dan untuk zodiak yang kedua adalah six of cup ataupun enam piala. Untuk sedikit yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, yang dimana di sini digambarkan seorang cancer bakal sukses besar serta tajam melintir di tahun 2021. Di sini seorang cancer dikategorikan seseorang yang sudah berbagi cerita, bertukar pikiran, berbagi ide kepada orang lain, yang dimana di sini seorang cancer akan mendapatkan banyak masukan, banyak ide, banyak cara untuk mendapatkan income di tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang cancer suka berbagi kepada orang lain yang mengakibatkan pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar di tahun 2021 dan di sini juga seorang cancer akan melihat satu peluang usaha yang dimana di sini peluang tersebut membuat seorang cancer bakal sukses besar serta tajam lintir di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah king of cup cara mempunyai King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer, suka berbagi cerita kepada King of Cup, merupakan orang tua, sahabat, orang-orang terdekat yang dimana disini akan mendukung memberikan seorang Cancer jalan keluar dan di sini seorang Cancer, suka berbagi kepada orang lain yang mengakibatkan terus kita terbuka serta di sini seorang Cancer mampu melihat satu peluang usaha yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan di sini dikategorikan seorang Cancer akan sukses besar serta tajam liter yang didukung penuh oleh orang tua, didoakan oleh orang tua serta dimotivasi orang tua cancer sendiri dan jika kartu justice kita gabungkan dengan Judit yang kedua di sini menggambarkan efek dari seorang Cancer yang suka berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada orang lain. Yang mengakibatkan seorang cancer mendapatkan banyak ide untuk bekerja di dalam bidang usaha Yang dimana sini seorang cancer juga suka berbagi kepada orang lain Yang mengakibatkan pintu kita buka yang didukung penuh oleh orang tua Yang di disini seorang cancer mampu melihat satu peluang usaha Yang dimana disini membuat seorang cancer dikategorikan seseorang yang bakal sukses besar Serta tajam lintir di tahun 2021 Untuk zodiak yang ketiga adalah second of swords ataupun tujuh pedang untuk sudik yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok-seseorang yang bakal sukses besar-seseorang tetanjem melintir di tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok, -sosok seseorang yang tidak mau menyerah yang selalu berjuang menatap masa depan meninggalkan masa lalu yang dimana di sini seorang Leo belajar dari pengalaman hidup dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan melihat satu pulang usaha yang di mana di sini akan sangat berdampak positif kepada kehidupan ke masa depan seorang Leo sendiri, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya pengalaman masa lalu membuat seorang Leo semakin dewasa, semakin matang di dalam bekerja, yang dimana di sini seorang Leo digambarkan akan sukses besar serta tajam di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Pentacles. Cara memiliki open takal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo belajar dari pengalaman hidup, belajar dari masa lalu yang dimana di sini seorang Leo selalu giat, pantang menyerah di dalam bekerja, untuk menatap masa depannya, dan di sini seorang Leo melihat satu peluang usaha yang dimana di sini akan berdampak positif kepada masa depan yang didukung penuh oleh orang tua didoakan oleh orang tua di sini tidak tertutup kemungkinan belajar dari orang tua untuk menjalankan usaha dan disinilah membuat seorang Leo akan dikategorikan sebagai orang yang bakal sukses besar serta tajur lintir di tahun 2021 dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan dari seorang orang tua Leo yang selalu mendukung dan men support mendoakan seorang Leo di dalam kategori karir akan berdampak positif kepada kehidupan yang membuat seorang Leo akan sukses besar serta tajam melintir di tahun 2021. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Nine of Swords ataupun sembilan pedang. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang di mana di sini digambarkan seorang Libra bakal sukses besar serta tajam melintir di tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra selalu memikirkan selalu menimbulkan sebuah ide gagasan yang dimana mana di sini mendatangkan income kepada dirinya sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Di sini tidak tertutup kemungkinan seorang libra akan mengkontrol kesehatan yang dimana mana di sini membuat seorang libra semakin fokus di dalam bekerja yang di mana di sini nilai plus kepada dirinya yang dipandang orang lain yang akan membuat seorang libra mendapatkan rezeki serta di sini seorang libra akan mendapatkan job dari orang lain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 dan di sini menggambarkan seorang libra selalu memikirkan mengeluarkan ide gagasan yang dimana di sini akan membuat sebuah peluang usaha kepada dirinya untuk mendatangkan income yang dimana di sini selalu didukung dipenuhi serta libra belajar dari orang tua libra sendiri dan di sini King Oppan merupakan sosok orang tua sahabat yang selalu mendukung seorang libra untuk mengontrol kesehatan terlebih dahulu yang dimana di sini membuat seorang libra semakin fokus di dalam bekerja. Yang dimana di sini juga membuat seorang Libra akan mendapatkan kategori seseorang yang bakal sukses besar serta tajam melintir di tahun 2021. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiac yang keempat di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan dari seorang Libra menjaga kesehatan, mengontrol kesehatan, memikirkan ide gagasan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mendatangkan income kepada dirinya, yang didukung penuh, akan penuh oleh orang tua, sahabat orang-orang terdekat akan menyebabkan seorang libra bakal sukses besar serta tajam melintir di tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang libra akan suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezeki semakin terbuka lebar dan disinilah seorang libra didukung dimotivasi orang-orang terdekat serta didoakan orang-orang yang libra bantu sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiac yang bakal sukses besar serta tajam melintir di tahun 2021 adalah yang pertama zodiak virgo. Yang kedua, zodiak Cancer, yang ketiga, zodiak Leo, dan yang keempat adalah zodiak Libra. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang bakal sukses besar serta jemelin tiga tahun dua 2021, Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.